Hah, papa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, do Lovers serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada, kembali di Fatifi. Hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari idola kita, Lesti dan Rizky. Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik "like", "comment", dan "subscribe"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 Setengah jam yang lalu ini memposting sebuah foto deretan artis Indosiar persahabat ya Salah satunya ada Bunda Lesti Kejora dan ada sebuah pertanyaan nih persahabat Besok lebaran ingin Idul ada hadir rumah siapa Wow kira-kira kalian semua pengen Idul ada hadir rumah siapa nih persahabat ya pengen di rumah Leslar apalagi Bunda Lesti kejora ya pastinya bakal seru banget. Dan pasti bakal happy karena ada Abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan. Kita simak juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan. Wah, besok lebaran. Mau silaturahmi di rumah siapa nih besok tuh, persahabat ya. Hingga komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Dari lesdbilar.official mengatakan, Gua sih les gak tahu dengan yang lain katanya tuh. Masya Allah. Yang... Lain juga pastinya milih Leslar doang karena Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu tentunya ditunggu oleh warga Konoha. Kemudian juga persahabat kita lihat, ini ada momen spesial cute yang diunggah oleh Aabeni di laman akun Instagram pribadinya. BBL ini lucu dan sangat menggemaskan ya dan membuat bingung kita semua antara nangis dan marah nih persahabat ya sama-sama firstis -sama nangis dan marahnya abang Fatih yang lucu dan sangat menggemaskan momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslarsik kalimat caption pun dituliskan masya Allah abang cerewet hihi masya Allah katanya tuh luar biasa banget ya komentar pun banyak diberikan oleh Leslo lovers kita lihat persahabat ya diberikan dari akun Zob Agashi mengatakan Aku gak nangis buah, aku kesel katanya tuh Katanya gak nangis, aku kesel kata Abang Fatih ya Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Yawana1006 mengatakan Abie ini nyusul ya, katanya tuh ada pertanyaan nih bahwa Abie ini nyusul ke Singapura Dan kita lihat jawaban dari Les Lasik Engga, kayaknya ledpost rambut Abang Elmas yang dulu Tuh persahabatnya jawabannya Ini video ledpost yang diunggah oleh A abeni, karena A Abeni nggak ikut ke Singapura terlihat rambut Abang Lnc masih yang dulu nih persahabat ya tetap support tetap doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan Leslar selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik dan selalu dimudahkan segala urusannya selanjutnya juga persahabat ya ada info nih untuk warga Konoha jangan sampai lupa menyaksikan pertandingan sepak bola Manchester United dan Liverpool yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar hari Selasa tanggal 12 Juli live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat karena pertandingan ini antara MU dan Liverpool tim kesayangan Bunda dan papa Bilar kita pastinya selalu menyaksikan ya udah mudahan Liverpool sih menang kado terindah buat Papa Bilar di hari ulang tahunnya, doakan yang terbaik ya untuk idol kesengan kita. Dikabarkan juga bahwa Leslar akan nonton secara langsung di stadion, tepatnya di negara Thailand. Mudah-mudahan ya ada cidukan dan kabar gembira yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar. Kemudian persabar disimbang juga, ini ada info terkini soal polling Kapal Media of the Year 2022. Bunda Lesti Papa Bilar masih berada di nomor 2 Dengan perolehan vote 187.121 voting Dan Fuji Torik Halilintar mendapatkan 187.901 voting Ini cuma beda tipis banget ya Poinnya sama-sama kita support dan dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga di unggahan terbarunya Papa Bilar Baru saja memposting video Abang Fatih Dan yang membuat kita gemas persahabat ya Abang Fatih sudah bisa ngomong apa Wow, Masya Allah banget ya Pokoknya sangat lucu dan menggemaskan. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan langsung diberikan oleh Papa Bilar Di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Rizky Bilar Eh bener gak sih katanya tuh Abang El sudah bisa ngomong, masya Allah, anak pinter, anak soleh dan anak yang sangat membanggakan kedua orang tua. Di postingan ini pun ya tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram Delvina Leslar. Masya Allah, Abang El ngomong apa atau apa, apa ya katanya tuh Udah bisa ngomong ya, Abang Fatih, ini emang. Benar-benar anak yang sangat cerdas doakan selalu, support selalu untuk idola kesayangan semoga ada kejutan kabar gembira yang kita dapatkan hari ini dari Lesti dan Bilar apalagi bersahabat ya, vlog terbaru juga sudah kita dapatkan lewat channel Youtube Lesnar Entertainment vitamin bahagia BBL berenang, sudah pinter banget ya, tanpa pelampung kita support selalu untuk idola kesayangan kita dan selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti, Bilar dan keluarga besar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan lain dan cedukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Niva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.